Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe video-video Derosa -video Auto. Nah, teman-teman, buat showroomnya yang atau mobilnya mau di review dibantu pasarkan, bisa menghubungi nomor telepon saya dengan Dedi di kolom deskripsi. Buat teman-teman, kebetulan yang mau cari unit kita ada di San sam samping Auto. samping ya Sam, sipon, automobil. Nah, di sini harganya harga bajongan semua teman-teman, harganya harga merakyat di bawah pasaran. Mobilnya pun relatif ya. Relatif, nah, relatif. Tapi semua rata-rata harganya memang bersaing, bersaing dan bagus. Tidak mu uh, tidak murah, tapi mobil nggak murahan. enggak murahan. Tinggal teman-teman pilih kondisi. Kalau masalah harga, Insya Allah harganya benar-benar kena jauh di harga bawah pasaran. Bersahabat. Uh, Perkenalkan dulu dengan Bang Ang, Bang Ang, Bang Ang di Cipondoh Auto ini. Alamatnya di mana Bang? Jalan Irigasi RT 1 RW 9. Oke, okay, Jalan Irigasi Cipondoh, Kota Tangerang. Oke, masih dalam peluruan polis ya? Ah, uh, kalau Cipondoh. Cipondoh. Cipondo bang. Nomor telepon abang tolong di. Kalau mau sebutkan. Ini kalau mau ke Sam Motor. Oke. Okay. Hubungi nomor saya. Oke. Okay. 0852 okay. 14112928. Okay. Silakan yang mau beli mobil di tempat saya. Nah. Harga bersaing. Nah, ya teman-teman, harga di sini dimulai harga 60 jutaan. Yang tujuh puluh jutaan ya tanya -tanya ya. yang ya. 80 juga ada, yang ya. 90 juga ada. Pokoknya, tergantung temen-temen yang cari unit sesuai budget, sesuai tinggal pilih unit aja. Siap, kita mulai yang mana nih, Bang? kira, -kira yang Mobilio, Mobilio manual. Nah, ini Mobilio tahun 2018 ribu manual. manual. Tipe apa, Bang? Tipe E, tipe E, satya, satya ya, transmisi manual yang dimana pajaknya di bulan 5 Mei. Iya, hidup ya, Bang? Ya. Pajak telat dua kali, telat dua kali. Berplat alamat Jakarta Utara, ya. warna merah, bagus banget nih bang. Ya. Kira-kira kilometernya berapa bang? Kilometer di angka tujuh puluh tujuh, tujuh ribuan nih bang ya. Ya. Atas nama perorangan nih bang. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Nih ya, teman-teman, Brio Satya E manual tahun 2018 warna merah, bagus banget kilometernya masih sangat rendah tujuh puluh ribuan. Pajaknya di bulan Mei telat dua kali. Nanti tergantung ya Bangnya mau ya. diperpanjangin nama Abang atau mau beli ya, apa tersa, adanya? Ya, Terserah, betul. Apa tahu sekalian mau BBN sekalian ya Bang, ya, ya? Siap. Bang, izin harganya berapa, Bang? Harga di kisaran 115, bisa goyang dikit lah. 115 masih goyang ya, dikit. Ya, masih goyang. Ini bener nih gaya. Bang gak benar, bercanda, benar, Bang. Bener, bener, bener. Tuh, teman-teman ya. harganya ya. kena kan? Tahun 2018 115 masih goyang. Benar, masih siap. nego berarti ya. Masih, siap, dingin, dingin. Nah, tuh teman-teman ya. Siap. Murah banget kan? Berio 2018 loh Bukan 2015 atau 2017 Ini belas. Tapi aman Bang mobilnya Gak bekas banjir, gak bekas nabrak Aman Aman ya. Depan belakang aman Depan belakang aman hmm. semuanya Paling lecet-lecet pemakaian wajar ya Bang ya Udah mulus Udah Tinggal pakai. Udah mulus Amang PR-nya pajak doang dah pr pajak aja Untuk yang lainnya semuanya masih Masih normal, normal ya Bang ya Standar hmm. Ya teman-teman rekomendasi banget ini Mobilnya bagus Teman-teman tinggal hubungin Bang Aang Nomor telepon yang ada di disebutkan ya ya Oke selanjutnya Bang kita ada mobil Yang Avanza. ini apa ribu dua 2012 metik tipe apa nih Bang tipe G tipe G ya metik metik ya ya Nah ini teman-teman berplat ganjil pajaknya di bulan sembilan hidup apa, oh, panjang oh, hidup, panjang hidup nama pribadi nama pribadi untuk alamat SNK daerah panggak Jakarta Selatan, Selatan ya kilometer udah bang Kilometer di atas ratus ribu, seratus seribu satu an lima puluh kurang lebih. ya iya, iya, ya, sekitar gitu Warna putih atas nama perorangan Pajaknya September panjang banget 2023 iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, PR-nya ya adalah sekitar 2.000-an lah Ternyata dua 2.000-an ya ribuan ya 2.000-an udah tinggal pake tapi tinggal bukan PR Matic, metiknya bagus banget Metiknya bagus, Matic-nya bagus banget Matic-nya bagus, Maticnya Matic bagus, bagus, banget. Banget. Kaya -kaya bagus. paling body aja ya ya body body, body. body pemakaiannya ya, ya sekitar 1.500-an lah 2.000 lah ya, estimasi, kurang, estimasi lebih kurang lebih udah paling udah top, ya. udah top. udah bagus banget ya teman-teman mobilnya masih cukup rekomendasi kondisi-kondisinya masih cukup bagus kilometernya di angka 150.000-an lebih teman-teman atas nama perorangan tahun 2012 ribu ya bang ya tipegi berapa tuh bang harganya ya bang? harganya dipatok di satu ratus tujuh masih bisa nego satu ratus tujuh masih nego. nego waduh bang nggak kemurahan Messi. nih bang ha? ya pokoknya mah bisa digoyang lah bisa digoyang ya, ya masih bisa digoyang tuh teman-teman, jujur kemarin saya jual 110 loh kondisi ya kondisi dandan banyak juga saya jual sepuluh ini jual 107 masih bisa nego wow luar ya. biasa pokoknya bang ang ya Rekomendasi teman-teman. Ya. Oke okay, selanjutnya, bang ini ada mobil apa nih bang? Sigra M. Sigra plus. M seribu cc. Sigra 1000 M, M plus. Plus, ya. Sudah pada ya, bang. Ya? Yang seribu cc. Manual. Warna putih manual. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Plat F. Plat, F. plat F mana bang? Bomba. Ini plat f-nya kalau nggak salah ini suka bumi dah kayaknya. Suka bumi. So, MPf, sih. Oh ya. Tuh E Berplat ganjil ya teman-teman. Hmm. Dan pajaknya Oktober sekali ya. Ya sekali. Telat kemarin ya, dua ribu dua dua ya. Dua ribu dua bang? Kilometer di angka seratus ribuan. Seratus ribuan. Nah bang, izin harganya berapa bang modi? Wah oh, ini mau murah, dah, saya jual ini. Oke. Okay. Saya kasih di angka sembilan kali. Sembilan satu masih nego. Iya, nego. Masih nego dua ribu ya negonya. Ya. <laughs> Pokoknya teman-teman pada kepincut sama mobil-mobil yang kita review langsung telepon bang Ang. Siap. Uh -uh. Siap. Ini sembilan satu masih nego. Nego. PR-nya cuma pajak doang. Pajak doang. PR nggak nah. pakai. Nah selanjutnya teman-teman ada mobil Sigra X ya, yang satu koma dua CC ya. Ya. Manual metik di bang. Ini manual. Manual. Semua ini atas nama perorangan ya bang. Perorangan perorangan. Atas nama perorangan berplat g Alamat Tanggerang Kota teman-teman. Pajaknya di bulan Mei dua ribu dua puluh tiga. apa, -apa ya, pajaknya? Hidup dong. hidup ini, ya teman-teman. Pajaknya hidup warna silver atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa bang? Hah? Kilometernya berapa? Kilometer di angka seratusan. Seratus ribuan ya, wajar ya teman-teman. Karena ini memang mobil dalam kota, mobil pakaian. Betul. Mobil mobil buat, karena irit loh. Mobil sehari-hari. 1,2 cc. cc. Kilometernya berapa tadi? Kilometer seratus ribuan. ribuan ya. Bang, izin harganya dijual berapa? Harganya kita bandrol di angka seratus. Seratus juta? Ya. Sigra x 2018, yang 2018. Satu koma dua cc. Satu koma dua cc si kaleng ya. mesin mesin sehat bang. Ah, oh, cakep ini oh, jamin. Full set bang, ada buku servis, logbook servis. Oh kalau full set belum, belum kan. ya. Uh -uh. Biasalah. Harga seratus juta ini tawarkan masih bisa nego. Sedikit. Ini bikit harga penawaran nih, bang ya. Teman-teman ada penawaran, ada langsung dinegoin aja ke bang Aan. Siap. Nah selanjutnya nih. Oke, selanjutnya nih Bang, ada mobil box aluminium nih bang Iya. Grand Max ya. Grand Max 1.5. Ya. Grand Max 1.5? Iya, 2011. Wah, wow, ini teman-teman Grand Max 1.5 tersedia di sini. Tapi belum box ACPS aluminium. ya? Belum ACPS, Dalam masih ACPS, standar ACPS, ya, ya? Masih standar, tapi 1.5. Tapi memang untuk yang 1.500 jarang banget langka Bang. Oh. Langka banget, dan itu pun benar-benar laku teman-teman. Makanya dibilang langka, sekalinya ada langsung laku. Ya. Nah ini kebetulan ada yang tipe standar tahun 11. 11. 11. 2011 ribu sebelas. Sebelas. ya teman-teman. Mobilnya bagus. Wow. Nah ini berplat ganjil teman-teman. Untuk pajaknya telat bulan 10 Oktober kemarin ya. ya. Dan akhirnya pun telat sekali ya. Kali. Untuk alamat SN ke daerah mana nih bang? Jakarta. Ini uh, Jakarta enggak, Ini Tangerang uh, Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Oh ya. Yeah. Untuk alamat atas nama Perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa bang? Kilometer yang angka 150 ribuan? 150 ribuan. Tahun 2011, box aluminium. Kebanyakan sih box komposit, tapi yeah. yang lebih laku box aluminium. Karena selain mudah perawatan, kuat, dan Buat. tahan lama. Harganya berapa bang? mau dijual? Harganya sekitar enam puluh jutaan. Enam puluh berapa? Enam puluh juta. Enam puluh juta. Enam puluh juta tuh ya, teman temen ya. Enam puluh juta masih, yes, bisa, nego. masih bisa, bisa nego. Masih bisa nego. Bang di sini melayani cash atau kredit gak, bang kira-kira? Kalau cash kita ngalamin cash apa? melayani cash dan kredit, kredit bisa ya bang ya, bisa kredit. pakai leasing apa bisa ya bang? Ya? apa aja bisa. pakai leasing bisa ya bang? bisa, nah. yang penting datanya bagus, semuanya bagus Menunjang kita layanin, bang. betul. untuk dpdp cepat juga bisa kali bang ya? mudah-mudahan ah, ah, kita lihat ah, situasi ah, dan kondisinya. nah teman-teman berikut urayan dari bang Ang. Pokoknya teman-teman mau cash atau kredit pasti dilayani. Untuk DPCP pun yang penting datanya ya Bang Bagus. ya. Nah, datanya menunjang buat teman-teman. Oke Bang selanjutnya kita ke Senia LI. Nah tadi udah di belakang udah banyak tuh. Ya. Sekarang kita ke depan ya Bang ya. Siap. Nah di sini ada Senia LI ya Bang. LI 2008. LI 2008. Warna silver pajaknya di bulan... 23 tiga Desember, pajak, ya telat ya, selamat. Dua pajak pajak, pajak, pajak pelat, dua kali, dua kali ya, Bang. Ya, dua kali, atau tiga kali, Bang. Tiga kali, tiga, tiga kali, kali, tiga, tiga kali, kali, tiga kali, panjang ya, Bang. Ya, panjang. ini berplat ganjil al untuk alamat SNK daerah Jakarta selatan, atau sama perorangan, atau sama perorangan, perorangan kilometernya seratus, ribuan ya 150an 150 puluh, seratus lima puluh, an lima puluh, seratus lima puluh, seratus seratus lima puluh, seratus lima puluh, seratus lima puluh, seratus lima puluh, seratus lima puluh, bang lima biasa, wow ah. bagus bagus bang, ini harga berapa bang? Ini bang. Harga di angka enam lima, masih nego? Masih nego. Itu dalam keadaan mati apa hidup? 65. begini aja, tapi KTP nempel. KTP nempel. KTP nempel. Enam masih bisa nego, pajak tiga kali. ya KTP nempel. KTP nempel. KTP nempel. KTPnya ada. Ada. Wow, tuh teman-teman ya nya ada, teman-teman mau langsung telepon Bang Aang. Disebutin Siap. lagi bang nomornya bang. 0852 okay. 1411 2928 2928. Langsung aja japri ke sambil sama apa Bang ya? Siap. dilayani semua. Dilayani. Yang ini belum belum bisa diproses okay. karena masih dalam proses. Oh, gitu. Siap, ini R3 tahun proses. berapa nih, Bang? Ini R3 2021. 2021. Oh, masih baru banget ya, Bang. Yeah. Tipe GE ke PGL. Tipe GE XG. Berarti hybrid dong? belum, uh, belum. Belum, belum hybrid. Belum hybrid. Tapi Udah masih konvensional ya? ya? masih bensin. Ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau, bisa langsung telepon aja. Nah, yang, ini, ya. yang ini, yang ini, apa ini, 2011 ini, 2011. 2011. Pajak panjang. yang ini, yang 2013 yang Nah teman-teman platnya ganjil alamat SNK daerah Tangerang kota yeah. Kilometernya berapa bang? Kilometer di angka 150 ribuan 150 ribuan, Itu sama yeah. perorangan ya bangnya? Nama perorangan Warna grey, nah. mobilnya yeah. garing, bagus banget bang Kalau ini udah gak ada PR tinggal pake Udah gak ada PR nih bang? Ada PR, Waduh keren Tidak Ya teman-teman rekomendasi banget mobilnya bagus Saya udah lihat nih, yeah. saya udah periksain dalam-dalamnya Bagus banget Bebas laka Pokoknya pede dah teman emang banjir. ini mobil Kira-kira berapa nih bang harganya bang? Ini di angka 95 juta bisa bisa nego. Nah, teman-teman, 95 juta masih, masih bisa nego. Masih bisa nego. Pajaknya hidup, mobilnya bagus. Tapi negonya nggak banyak. Negonya gak banyak. Ah, banyak. Bener, bener, benar Karena memang kondisinya bagus ya teman-teman. Teman-teman datang ya. ke sini deh, langsung ke Bang Aang. Insya Allah dilayani dengan di baik. Motor, sipon di auto, motor. mobil, betul. Jangan kelamaan loh teman-teman, karena sebelumnya juga udah banyak yang telepon nih ke sini nih Wah, Ini spesialis bajongan ya Bang ya? Iya berebut, berebut Berebut, Karena memang benar-benar harganya di, di bawah harga pasaran Pokoknya ambil dikit, yang penting berkaya Yang ya, penting ya. perputaran jalan Perputaran jalan Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, untuk pelanggan atau konsumen yang mau datang kesan motor, silahkan hubungi saya Atau cari di Google Maps nah Sam motor atau Sipon automobil Sip. Jalan Irigasi RT 1 RW 9 Kipondo Makmur nah. Kota Tangerang. Nah itu ya teman-teman nomornya Bang Ang dan beserta alamatnya ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau Epoin langsung aja. Siap. Kita gigit Nah ada lagi. Udah cukup kayaknya. Masih nah, ayo ayo, ada lagi. Ayla tunggu nanti datang Honda ah. Jazz 2012 manual warna putih 2012 manual warna 2012 putih 2012 metik ya dulu sebentar 2012 manual S apa E RS RS warna putih galar. dibuka harga 132 juta masih bisa nego nah tuh temen-temen tunggu nih kita juga penasaran kan ada lagi bang stok yang lain masih banyak yang lain masih banyak yang lain Bagus nah lagi. Pokoknya di set aja nomor teleponnya Bang Aang Insya Allah dapat mobil bagus-bagus Nah berikut teman-teman yang telah kami sampaikan Semoga bisa menginspirasi, merekomendasi Dan menjadi ukur ya Bang ya Yap. Mohon maaf apabila ada kekurangan Dari segi tutur kata maupun penampilan Saya dari Derosa Auto Bang Aang dari, dari Sam. Sam Auto Mobil Oke okay, undur si diri, diri Oke, okay, undur diri mohon maaf ya Yap. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh